Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. alamin Segala puji dan syukur Kehadirat Ilahi Robbi. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah hari ini kita uh, sampai kepada mata kuliah manajemen proyek dengan materi tentang evaluasi dan manajemen proyek ya. Terutama di sini kita akan bahas tentang sistem manajemen mutu. Nah, dalam menentukan sebuah perusahaan atau sebuah organisasi itu kadang-kadang berkualitas atau tidaknya harus diberikan apa namanya ukuran standar berdasarkan standar akreditasi internasional. Salah satunya adalah melalui ISO 9000. Nah, ISO 9000 ini dikenal sebagai standar organisasi yang terbaik ya yang pernah ada. Nah, ISO 9000 telah dipergunakan lebih dari 760.900 organisasi dari 154 negara ya. Nah, ISO 9000 ini menjadi sebuah referensi internasional untuk persyaratan kualitas manajemen terutama dalam dunia bisnis. Uh, jadi berorientasi kepada quality management ya. Hal ini bermakna bahwa organisasi tersebut harus uh, memiliki pertama customer quality requirement, kemudian applicable regulatory requirement, enhanced customer satisfaction, kemudian achieve continual improvement of its performance uh, in pursuit of this objective. Artinya bahwa uh, kalau sebuah organisasi menggunakan ISO 9000, maka itu ada persyaratan khusus kualitas customer, kemudian peningkatan, uh, apa namanya, peningkatan kepuasan customer, kemudian ada persyaratan berbagai macam regulator atau peraturan-peraturan, kemudian bagaimana meningkatkan kinerja secara berkelanjutan, dan bagaimana mencapai tujuan dari organisasi ya. Nah implementasi ISO 9000 sebagai sistem uh, manajemen kualitas manajemen sistem ya ada beberapa hal yang harus digarisbawahi. Pertama adanya identifikasi target yang ingin dicapai. Nah jadi sebuah uh, manajemen proyek dianggap memiliki kualitas yang baik maka dia harus dapat mengimplementasikan ISO 9000 yaitu yang pertama identifikasi target yang ingin dicapai jadi apa yang ingin dicapai dari organisasi tersebut Ya, pertama misalnya targetnya adalah lebih efisien dan menguntungkan kemudian yang kedua membuat produk dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan klien Kemudian achieve customer satisfaction, jadi harus ada kepuasan pangsa pasar, kemudian dimaintain pangsa pasar yang ada tadi, dimaintain kemudian meningkatkan komunikasi dan moral dalam organisasi kemudian mengurangi biaya, meningkatkan kepercayaan dalam sistem produksi ya Nah, selanjutnya yang kedua adalah uh, Identify what other expect of you. Jadi mengidentifikasi apa yang diharapkan oleh orang lain terhadap kita. Jadi harapan-harapan dari para pihak yang terlibat atau dari harapan dari semua stakeholder. Stakeholder itu siapa saja? Di sini ada customer. Customer itu adalah end user ya, pengguna terakhir. Kemudian ada employee. Para pegawai, ada supplier, ada shareholder atau pemegang saham, ada society atau masyarakat. ya. Nah semua ini, semua stakeholder ini harus terpuaskan. Apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan dari organisasi kita. Katakanlah customer, customer tentu ingin memperoleh produk yang berkualitas baik dengan harga yang murah. Pegawai, pegawai tentu misalnya menginginkan gaji yang besar, dengan pekerjaan yang ringan, supplier, supplier ingin kelancaran dalam pembayaran, misalnya shareholder juga begitu, pemegang saham tentu ingin dividen yang tinggi, keuntungan yang banyak, misalnya termasuk society, masyarakat di sekitar organisasi, tentu menginginkan juga keuntungan yang diperoleh dari keberadaan organisasi kita tersebut Nah, semuanya harus terpenuhi, ya. Selanjutnya, nomor tiga adalah: obtain information about the ISO 9.000. Jadi, untuk mendukung informasi tentang ISO 9.000, maka mengacu kepada ISO website. Nah, untuk implementasi studi kasus dan berita perkembangan dari ISO 9.000. Juga dapat diketahui melalui ISO publikasi, jadi ISO management system. Nah, yang keempat adalah mengaplikasikan ISO 9000 sebagai sebuah standar dalam sistem manajemen. Apa itu ISO 9000? Yaitu kumpulan. sebentar ya kita share lagi nah adanya uh, prosedur yang mencakup semua proses penting dalam bisnis kemudian adanya pengawasan ya dalam proses pembuatan untuk memastikan bahwa sistem menghasilkan produk-produk berkualitas tersimpannya data dan arsip penting dengan baik, kemudian adanya pemeriksaan barang yang telah diproduksi untuk mencari unit-unit yang rusak dengan disertai tindakan perbaikan yang benar apabila dibutuhkan ya. Jadi apa yang rusak-rusak tadi kemudian kita perbaiki secara teratur meninjau keefektifan tiap proses dan sistem kualitas itu sendiri ya. Nah sertifikasi terhadap salah satu ISO 9000 standar ini tidak menjamin kualitas dari barang dan jasa yang dihasilkan. Jadi uh, secara tidak menjamin secara berkelanjutan tetap harus kita... atas mutu gitu ya. Dan eh, itu menyatakan kepada semua orang bahwa apa yang kita peroleh, sertifikasi yang kita peroleh dan ISO 9000 ini menjamin adanya kualitas dari produk dan jasa yang kita hasilkan. yang terus-menerus, kemudian memberikan masukan tentang apa yang bisa dilakukan untuk mengembangkan sistem yang telah terbentuk lama. Nah, standar ini tidaklah ditujukan sebagai panduan untuk implementasi, tetapi hanya memberikan masukan saja. Hmm. Baik. Nah yang kelima di sini ada obtain guidance on specific topic within the quality management system. Jadi ada uh, pengisian guideline ya dengan topik-topik tertentu dari uh, sistem kualitas sistem manajemen ya. Ada ISO sepuluh ribu enam ini for project management, kemudian ada 10.007 configuration management ada ISO 10.012, ini sistem pengukurannya, kemudian ISO 10.013 untuk kualitas dokumen kemudian ada ISO TR 10.014 for managing the economic of quality, ISO 10.015 for training, ISO TR 16949 for automotive supplier, ISO 19111 for auditing. Jadi untuk berbagai macam uh, kegiatan itu ada standarnya tersendiri uh, yang tentu saja semua ini masih bagian dari ISO uh, 9000 ya. Nah yang keenam, establish your current status, ya, determine. The gap between your quality management system and the requirement of ISO 9000. Jadi kita harus bisa menemukan gap antara sistem kualitas manajemen yang kita miliki dengan persyaratan dari ISO 9000. Apakah memang apa yang kita miliki itu sudah sesuai dengan ISO 9000, atau bahkan sangat jauh, gapnya sangat jauh, ya? Okay? di sini bisa kita menggunakan self-assessment atau assessment by an external organization jadi untuk membandingkan status kita, menentukan gap di antara kualitas uh, manajemen mutu yang kita punya dengan ISO 9000 bisa dengan dua cara, bisa self-assessment, bisa assessment by an external organization kalau self-assessment berarti kita secara mandiri menentukan Uh, apa saja permasalahan yang dimiliki oleh kita kemudian kalau kita gunakan assessment by an external organization maka organisasi eksternal yang menilai apa yang sudah kita lakukan okay, nah, itu harus ketemu mutu yang kita nilai dengan mutu yang orang lain nilai ya. yang ketujuh menentukan proses yang dibutuhkan oleh uh, apa supply produk untuk customer jadi di situ ada review persyaratan dari bagian realisasi produk isos 9000 untuk menentukan bagaimana mereka mengaplikasikan atau tidak terhadap sistem manajemen termasuk di situ customer related process design and all development purchasing Product production and service operation, kemudian control of measuring and monitoring device. Nah ini harus bertemu dari customer dengan proses ya harus bisa uh, memenuhi apa yang dilakukan oleh organisasi itu betul-betul memenuhi prasarat yang dimiliki oleh customer ya kualitas yang menjadi standar dari customer. Kemudian desain pengembangannya harus jelas, ada purchasing juga, ada production and service operation. Nah ini orang-orang yang berproduksi terus menerus berproduksi gitu ya. Nanti orang-orang pemasaran ya pemasaran terus menerus. Kemudian control of misery and monitoring device ini juga tetap harus diawasi walaupun sudah. Apa namanya sudah ada standar tapi tetap harus ada kontrol yang terukur Nah yang nomor 8 Ya selain Tadi ada identifikasi action yang dibutuhkan untuk mengurangi gap, mengalokasikan sumber daya kepada kegiatan yang sifatnya menunjang kepada kinerja (perform this action), kemudian penunjukan responsibility, dan menumbuhkan a schedule to complete the need action. Jadi, harus ada schedule untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhan ini ya. Kemudian ISO 9000 dan ISO ISO 9001 dan ISO 2000 paragraf 4 banding 1 dan 7 banding 1 menyiapkan informasi yang kita butuhkan untuk mempertimbangkan kapan uh, developing the plan ya, kapan rencana itu akan dikembangkan. Kemudian yang ke-9, carry out your plan. Jadi tetap harus menyelenggarakan perencanaan. Proses untuk mengimplementasikan identify action, tindakan tindakan yang diidentifikasi and track progress to your schedule dan menetapkan ya kemajuan pada uh, jadwal kita ya. Nah, yang ke-10, undergo periodic internal assessment. Jadi di sini adalah menggunakan ISO 19011 untuk panduan dan auditing, kualifikasi auditor dan manage audit uh, program ya. Selanjutnya yang ke-11 Do you need to demonstrate confirmation, conformance conformance, ya? With yes go to step 12, if no go to step 13 ya. Yeah. You may need always to solve conformance certification and organization for various purposes, for example, contractual requirement, margarition or customer preference, from then regulatory requirement, risk management, to set a clear goal for your internal quality development, motivation, Yang ke-12, undergo independent audit. Ini menyelenggarakan audit secara independen. Nah, di sini, engage an accredited registration certification body to perform an audit and certify that your quality management system comply with the requirement of ISO one and 2000. Nah, ini bagaimana kita membuat? Mencapai ya, registrasi akreditasi dari badan akreditasi yang resmi yang terus sertifikasi ya. Nah, untuk uh, memper... apa namanya... untuk mencapai uh, kriteria ya, bahwa kita ini sudah diaudit ya dan sehingga sistem kualitas manajemen yang kita miliki tapi itu sama dengan persyaratan yang diterapkan oleh ISO 9001-2000 yang ketiga belas melanjutkan peningkatan bisnis to improve your business, continues, jadi terus menerus bisnisnya itu harus terus ditingkatkan Review the effectiveness and cost sustainability of your quality management system. Tapi bagaimana itu juga kita harus direview. Bagaimana efektivitasnya, bagaimana keberlanjutannya dari sistem manajemen mutu. Nah, ISO 9004 2000 provide a methodology for improvement. Menyediakan metodologi untuk uh, peningkatan ya. Nah, di sini ada maintaining perawatan, mempertahankan the benefit and continual improvement. Kemudian, sebagian besar pengguna baru memperoleh manfaat yang terukur di awal proses penerapan persyaratan standar dalam kegiatan organisasi mereka. Kemudian, manfaat awal ini umumnya karena perbaikan dalam organisasi dan komunitas. berarti bahwa kalau kita sudah punya sistem manajemen mutu maka uh, ini akan tetap statis ya. Tetapi uh, sebetulnya tidak dalam waktu yang lama ya. pasti hmm. ada maintenance benefit and continual improvement ya perbaikan yang terus-menerus itu harus di maintain terus harus dipertahankan harus dirawat ya. nah ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna baru memperoleh manfaat yang terukur jadi pengguna baru di sini adalah bagaimana sebuah organisasi yang baru menerapkan sistem manajemen mutu. Tentu di sini ada proses penerapan eh, persyaratan standar dalam kegiatan organisasi, ya. kemudian manfaat awal umumnya karena perbaikan dalam organisasi dan komunikasi internal, kemudian Manfaat juga harus diperkuat melalui audit internal yang efektif dan tujuan manajemen atas kinerja sistem. Jadi di sini tetap saja harus ada internal audit yang menunjukkan bahwa laporan keuangan atau laporan kinerja dari pegawai itu sudah terstandarisasi. Nah ketika mengadopsi ISO 9001-2000 harus berusaha untuk kepuasan pelanggan dan peningkatan keberlanjutan dari uh, sistem manajemen mutu ya. Nah perbaikan berkelanjutan adalah proses meningkatkan keefektifan organisasi untuk memenuhi kebijakan mutu dan sasaran mutu. Nah ISO 9001:2000 mengharuskan organisasi untuk merencanakan dan mengelola proses yang diperlukan untuk meningkat untuk peningkatan keberlanjutan dan sistem manajemen mutu. Selanjutnya ISO 9004 memberikan informasi yang akan membantu melampaui ISO 9001 untuk peningkatan efisiensi operasi. Nah, untuk menilai kesesuaian antara sistem kualitas organisasi direkomendasikan agar memperoleh data dari berbagai sumber baik internal maupun eksternal ya, informasi ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja proses uh, organisasi Nah, kalanya orang kalau sudah menggunakan ISO 9000 sudah merasa yakin, percaya diri bahwa Organisasinya itu adalah organisasi terbaik. Nah itu kadang-kadang kita menjadi sering keliru dalam penerapan sistem manajemen mutu di kampus kita ya di Universitas Jawa Nah dalam rangka mengambil sertifikasi dasarnya dulu ya itu sekedar prestise bukan untuk kegiatan Komitmen dari pimpinan puncak, penyediaan sumber daya pendukung tidak memadai, gagal dalam melakukan konsep perubahan sebagai proses berjalannya bukan sebagai proyek sekali jadi, jadi ini harus dipandang sebagai program yang terus-menerus. Ada penetapan batasan waktu yang tidak realistis, gagal dalam menerapkan sistem, ke organisasi secara keseluruhan Kemudian gagal dalam memberikan pelatihan Mendokumentasikan sistem manajemen untuk ISO 9001 ya, Sebelum sistem ini didefinisikan dan didesain secara tepat dalam organisasi Kemudian ada meyakini bahwa hanya sebatas dokumen prosedur Bukan untuk peningkatan hasil-hasil Nah penerapan sistem ini dilakukan sebelum dilakukan pemeriksaan dan peninjauan yang seksama terhadap sistem yang ada. Jadi dengan demikian bahwa ISO 9001 ini memang menjamin dilakukannya sistem manajemen mutu. Hanya persoalannya adalah kadang-kadang ketika kita sudah menggunakan sistem ISO 9001 ya sistem manajemen mutu ISO 9001 merasa bahwa itu sudah cukup padahal tetap saja kita masih harus merawatnya merawat organisasi ya kemudian eh, bagaimana organisasi itu bisa tumbuh berkembang kinerjanya baik dan berkelanjutan Kemudian penerapan sistem dilakukan secara bersama, ya, sebelum dilakukan pemeriksaan dan peninjauan sesama terhadap sistem yang ada. Nah demikian materi kali ini yang berkenaan dengan evaluasi manajemen proyek, ya, khususnya dengan penerapan sistem manajemen itu ISO 9000, ya. Baik, uh, tolong aset di LMS kemudian absen juga di kolom komen di video ya dan uh, jangan lupa like, comment and subscribe ya terima kasih banyak kita tutup dengan doa kepada majelis subhanahu wataala bihamdika ashalu alaihanta astagfirukaillahu wa taufiqaillahu ya kullu huwa huwayyahi sambil wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di bagian yang lain.